Leure, <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa syajaa'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah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 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الله اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا خولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمِنْ دِيَانَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَهُ إِنَّا سَلَكْنَا الْحَرِيَّةَ كِتَابًا اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيَّةِ حَدِيَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَلَّى رَبُّهُ أَنْتَ الْحَدِيَّةُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَتُهَا wa wa dalalatin kaum muslimin dan muslimat aliqwah wal ramadan bulan penuh berkah bulan penuh rahmat bulan penuh ampunan bulan yang awal sampai akhirnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan puasa ini telah sangat dekat dengan kita. Syahrum Mubarak, bulan yang diberkahi ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di dalamnya beragam kebaikan beragam kemuliaan rahmat yang teramat luas anugerah yang tak mungkin kita mampu membilangnya karena itulah perlu ada persiapan perlu ada kesungguhan Perlu ada upaya besar untuk menyambut bulan Ramadan ini. Di antara ulama, ada yang menyambut Ramadan mulai dari bulan Sya'ban. Begitu masuk bulan Sya'ban, mereka tutup toko-toko mereka fokus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran untuk mempersiapkan masuk menyambut Ramadan. Di antara mereka, ada yang mempersiapkannya mulai dari bulan Syaban, mulai dari bulan Rajab, mereka mengatakan Rajab itu bulan menanam Syaban bulan penyiraman pemeliharaan Ramadan adalah bulan panen panen memetik hasil jadi sejak di bulan Rajab mereka sudah menanam untuk apa? Untuk panen di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang bersiap enam bulan, setengah tahun sebelum datangnya Ramadan. Sebelum datang Ramadan, mereka sudah memantapkan doanya. Minta kepada Allah. Setengah tahun. Penam bulan sebelum Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wataala supaya apa? Ramadan dijadikan sampai kepada mereka dan mereka dijadikan bisa menjumpai kembali Ramadan. Berdoa terus enam bulan sebelumnya. Di antara mereka bahkan mempersiapkan diri untuk Ramadan. Sejak mengakhiri Ramadan, sejak mengakhiri Ramadan, masuk satu Syawal. Masuk satu Syawal, mereka sudah meminta kepada Allah bertekad dengan tekad kuat untuk menanti Ramadan selanjutnya. Bahkan, ada di antara mereka sudah menanti Ramadan tahun selanjutnya. Ramadan tahun selanjutnya. Ramadan tahun selanjutnya. Bahkan Ramadan tahun sebelumnya. Bahkan Ramadan tahun sebelumnya. Ini semuanya kembali kepada kekuatan niat dan tekad. Ini beberapa kelompok yang menanti dan mempersiapkan diri berbekal menyambut Ramadan. Kita masuk kelompok mana setiap orang menghitung-hitung dirinya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal pembahasan bekal terbaik menyambut Ramadan itu judulnya bekal terbaik menyambut Ramadan, maka di awal pembahasan, mari kita lihat apa bekal yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan dengan melihat siapa yang dipanggil untuk masuk di bulan Ramadan ini. Siapa yang dipanggil untuk masuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam hadits yang sahih menjelaskan bahwa di awal malam awal malam datangnya Ramadan awal malam Datangnya Ramadan. Awal malam itu. Mulai masuk Maghrib. Yeah. Kalau nanti ini. Awal malam Ramadan. Mungkin. Malam Jumat. Mungkin. Malam Sabtu. Kalau malam Jumat. Berarti Ramadan hari Sabtu. Kalau malam. Sabtu, berarti Ramadan, hari Ahad. Sebab hari sudah terhitung sejak masuknya waktu Maghrib. Tenggelamnya matahari. Di awal malam itu, ada teriakan dari langit. Yunadi Munadin. Ada yang berteriak, menyeru. Siapa yang mereka seru? Lihat siapa yang disuruh, siapa yang dipanggil. Lihat yang dipanggil di awal Ramadan. Ya baghial amsik atau akhsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan yang mengharapkan kebaikan. Yang mengejar kebaikan. Maka. Akbil. Datanglah. Bersegeralah. Sambutlah. Yang kedua yang dipanggil. Ya bagi wahai yang menginginkan kejelekan yang mengejar dosa yang mengupayakan maksiat amsik ha hentikan tinggal ini potongan kalimat dalam hadis tentang Awal Ramadan, apa yang kita pahami dari panggilan ini? Ayo, sama-sama kita pikirkan. Siapa yang dipanggil masuk? Yang menginginkan al-khair. Al-khair. Kebaikan. Disuruh apa? Yang menginginkan kebaikan? Disuruh bersegera. Memfaatkan betul. Berlomba di sini. Sambut betul. Yang kedua yang dipanggil yang menginginkan asyar. asyad kejelekan dipanggil untuk apa? untuk diancam untuk diancam lah. jangan coba-coba di dalam Ramadan dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk diajar. Supaya meninggalkan kejelekan. Dipanggil untuk. Bertaubat. Melakukan perbaikan. Cermati panggilannya. Baghi al-khair. Dan baghi al-syar. Bagi, bagi yang menginginkan. Ini niat. Berbicara tentang niat, keinginan. Keinginannya, eh, harapannya, yang dia sukai adalah kebaikan. Ini dipanggil khusus untuk bersegera. Untuk menyambut ini, panggilan kedua juga panggilan orang yang memiliki niat. Bahagia, syar yang menginginkan ada keinginan untuk syar kejelekan untuk dosa. Jadi, cermati. masuk Ramadan, perhatikan hati. Sebab panggilan di awal Ramadan, panggilan para pemilik hati. Kemana arah hati? Apa yang diinginkan oleh hati? Ayo, tinggal berapa hari ini. Perbaiki segera hatinya. Kalau hati menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, menginginkan ampunan, menginginkan rahmat, menginginkan bahagia, menginginkan damai, menginginkan mulia, Menginginkan ampunan, menginginkan beragam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersegera jaga hati itu, tangkap hati itu, perhebat bagian jiwa kita yang seperti itu, dukung dia. Yang kedua, yang menginginkan kejelekan, hati-hati. Setiap kita ada dua ini. Setiap kita ada dua ini. Keinginan terhadap kebaikan, ada juga keinginan terhadap apa? Kejelekan. Masuk Ramadan. Memasuk Ramadan, hati, jiwa kita yang menginginkan kebaikan itu di bihar berkuat. Itu yang dikedepankan. Itu yang disegerakan. Itu yang menguasai kita. Kemudian, bahagian diri kita Bahagian diri kita Yang menginginkan kejelekan Menginginkan dosa Menginginkan maksiat Menginginkan kelalaian Menginginkan semata dunia Lupa akan akhirat Menginginkan kesyirikan, Menginginkan bid'ah, ah, Menginginkan dosa-dosa besar Menginginkan kejelekan apapun Eh, maka tekan dia Dia. Karena kesalahan dalam bulan Ramadan Sangat mengerikan Sebagaimana kebaikan dalam bulan Ramadan Sangatlah luas Sangatlah membahagiakan Mau masuk bulan Ramadhan? Tazkiyatun nafs, Tazkiyatun nafs, Perbaiki jiwa. Perbaiki diri. Kemana arah keinginan kita? Kemana arah cita-cita kita? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan panggilannya. Memanggil di awal Ramadan mereka-mereka yang punya keinginan terhadap kebaikan dipanggil untuk akbil. Segera. Perhatikan kalimat akbil. Akbil. Alif. Qaf. ya. Ba'lam. <tuh> Disuruh bersegera. Disuruh bersegera. Akbil itu panggilan bersegera yang harus direspon oleh hati. Hati yang harus meresponnya. Dan itu, mau masuk Ramadan, di dalam, yang ada adalah, keinginan-keinginan kebaikan. Saya ingin, Saya ingin ini. Saya ingin ini. Saya ingin ini. Saya ingin ini. Saya ingin ini. Apapun yang kita inginkan, harus al-khair kebaikan. Ini yang akan menjadikan, Ramadan, sebagai bulan betul-betul penuh kebaikan. Yang punya keinginan jahat. Yang masih sulit meninggalkan dosa. Yang masih larut dalam maksiat. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang masih terjatuh ke dalam keharaman. Masih mencintai perbuatan-perbuatan melanggar maka dipanggil juga untuk diancam artinya satu dari persiapan kita adalah bagaimana segera berhenti bagaimana segera bertobat bagaimana segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini persiapan memasuki Ramadan Kemudian perhatikan bagi al khair, bagi tadi hati keinginan al khair, bagi al khair yang menginginkan al khair, al khair kata jenis pakai alif lam yang menunjukkan seluruh khair, seluruh kebaikan cari khair kebaikan kebaikan urusan dunia kebaikan urusan agama. Kebaikan urusan akhirat, kebaikan dalam bentuk ampunan, kebaikan dalam bentuk rahmat, kebaikan dalam bentuk pembebasan dari api neraka, kebaikan dalam bentuk berkah, kebaikan dalam bentuk ilmu, kebaikan dalam bentuk iman, kebaikan dalam bentuk amalan, kebaikan dalam bentuk takwa, kebaikan dalam bentuk apapun juga, menginginkan kebaikan maka segera di sini. Kita sambut Ramadan dengan tekad kuat, betul-betul menginginkan semua kebaikan. Semakin penuh, semakin hebat kekuatannya. Dia menyambut Ramadan. Semakin penuh, semakin kuat di sisi yang lain. Bagi syar, yang menginginkan syar. Keinginan-keinginan, kejelekan. Apapun keinginan jelek. Apapun keinginan untuk berdosa, bermaksiat. Maka tahab, Bekan dia. Tinggalkan dia. Dan ada bahagian jiwa kita yang mengarah ke situ. Waspadai. Innan nafsa la'amaratun bisu. La'amaratun bisu. Sungguh jiwa itu amarah betul-betul mengajak kepada asu kejelekan. Ini nafsul amarah bisu. Waspada ini. Jadi apalagi kita bisa ambil dari panggilan ini, kita disuruh waspada. Masuk Ramadhan itu apa? Penuh harap dan waspada. Masuk Ramadan itu dengan apa? Raja penuh harap dan khauh takut. Masuk Ramadan itu dengan apa? Raghabah. Penuh keinginan terhadap kebaikan. Dan raghabah. Penuh ketakutan terhadap bahaya. Menghindar darinya. Ayo, ini persiapan wajib. Tak boleh tidak. Sebab yang dipanggil masuk yang ini. Tak kita siapkan hati kita. Ayo. Tak dipanggil. Jiwa yang seperti ini jamaah. Perlu dilatih. ...perlu dilatih. Dua ini... ...dua ini... ...adalah makna... Irman Allah Subhanahu Wa Taala, Sungguh betul-betul beruntung. Man, mereka yang zakka mentazkiah jiwanya. Menjadikan jiwanya apa? Jiwa yang betul-betul hanya menginginkan kebaikan. Tidak menginginkan kejelekan. Wa <tik> qadhaaba man dasaha sungguh betul-betul rugi celaka man, mereka yang dasaha Mentadesia mengotori, menodai, merusak jiwanya. Ini perkara besar. Ini dua: tazkiyatun nafs dan tadesiatun nafs. Iya, e, tersucikannya berkembangnya jiwa dan kotornya sempitnya jiwa itu adalah perkara besar melihat besarnya lihat ayat-ayat sebelum ayat ini ayat-ayat sebelum q dalam surah as Syams itu ayat-ayat sumpah lihat sumpahnya Allah wassi 1 Waduhha2 wal qamari idha talaha Tiga 3 wan nahari idha jallaha 4 wal laili idza yaghasha 5 was 6 wama banaaha 7 wal ordi 8 wama tahaha 9 Wanafsin nafsin 10 wama sawwaaha 11 fa alhamaha fujuraha watakawaha. Ini kelengkapan kalimat sebelumnya. Sebelas sumpah untuk mensumpahi apa? Allah bersumpah dengan sebelas sumpah untuk mensumpahi apa? Untuk mensumpahi kada <tum> af Sungguh betul-betul beruntung mereka yang zakah. Sungguh betul-betul beruntung. Mereka yang hatinya Bagial khair Dan sungguh betul-betul celaka Mereka yang hatinya Bagia Menginginkan kejahatan Subhanallah Ilmu terhebat dalam Al-Quran Ini sumpah terbanyak dalam Quran Sumpah terbanyak dalam Quran mensumpahi perkara ini ini sumpah terbanyak wal asri satu sumpah ada beberapa sumpah tapi ini sebelas sumpah untuk menegaskan kada aflah man zakaha wa kada man dasah dua kondisi jiwa yang menginginkan kebaikan dan menginginkan kejelekan. Ternyata dua ini yang dipanggil, yang diingatkan di awal masuknya Ramadan. Ayo jemaah. Kita berbenah. Waktu yang singkat ini, wah singkat sudah. Orang-orang berbenah mulai keluar Ramadan tahun lalu sudah berbenah atau enam bulan sebelumnya atau mulai Rajab, mulai Sya'ban kita ya mulai hari ini saja. Apa? Apa mulai sekarang? Daripada tidak ada, mulai sekarang tapi dengan keteguhan kejujuran lebih baik daripada tanpa persiapan. Agar supaya kita betul termasuk orang yang dipanggil ini. Jadi panggilan agar supaya jiwa kita ini, jiwa yang Betul-betul tertazkiah dalam artian jiwa yang betul-betul menginginkan kebaikan. Bagaimana agar supaya jiwa maka pahami satu, apa arti tazkiyah? Tazkiyah itu terdiri dari dua hal. Tanpa dua ini tidak ada tazkiyah Dua hal ini adalah apa yang menjadi panggilan di awal Ramadan. Bagiyah khair dan bagiyah syar. Tentang khair dan syar. Di situ memahami makna tazkiah. taskiah jiwa yang tertazkiah adalah jiwa yang menginginkan kebaikan dan menjauh, menghindar dari kejelekan. Itu harus dua. Ini persiapan masuk Ramadan dengan jiwa seperti ini. Asal makna tazkiyah. Tazkiyah asal maknanya. An-numu tumbuh. Itu asal makna tazkiyah. Kalau diterjemah, pensucian. Pensucian itu bukan asal makna tazkiah. Pensucian jiwa itu bukan asal makna tazkiah. Asal makna tazkiah adalah tumbuh, berkembang, meluas. Itu tazkiah. Jadi jiwa yang tertazkiah adalah jiwa yang tumbuh. Jiwa yang berkembang jiwa yang semakin luas hanya tumbuh ini tidak akan terjadi kecuali harus bersihkan penghalang tumbuh ya yeah. bisakah tumbuh sementara pohon-pohon bangunan di atasnya kita tidak bersihkan Bisakah tumbuh sementara tempat menanamnya tidak dipersiapkan, tidak dibersihkan? Bisa. Tidak mungkin. Tumbuh harus membersihkan dan melenyapkan penghalang tumbuh. Sehingga yang namanya menumbuhkan sesuatu itu harus ada dua. Bagaimana menanam, bagaimana menumbuhkannya, memperhebatnya. Meninggikannya dan sekaligus menjaga hal-hal yang menghalangi tumbuhnya. Dan makna yang kedua yang merupakan keharusan ini, ini yang jadi terjemahan. Itu yang jadi terjemahan. Tazkiyatun nafs itu disebut pensucian jiwa. Itu makna keharusan, bukan makna asal. Karena keliru dalam memahami makna ini, orang menganggap tazkiyatun nafs hanya apa? Bagaimana selamat dari dosa, bagaimana selamat dari dosa, bagaimana tidak ini, bagaimana tidak Tidak. Tapi tazkiyatun nafs adalah bagaimana solat yang semakin hebat dan bagaimana solat kita terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Bagaimana berpuasa Puasa yang betul-betul melahirkan tak? Iya. Dan puasa kita terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Demikian seterusnya. Itu jiwa yang tertazkiah. Ayo. Ya maaf, Dicermati pembahasannya. Siapa yang dipanggil masuk Ramadan? Ah. Wahyu ini. Ini pembahasan eh, belum pernah dibahasin. Saya juga baru ceramahkan saat ini. Ini pembahasan dengan penggabungan seperti ini baru saat ini. Sebab baru saat ini juga saya ingat. Waktu masuk ke mobil sampai sini belum terpikirkan. Nanti di sini. Siapa yang dipanggil? Ayo, mau bersiap masuk Ramadan? Ayo. Orang mau masuk undangan, siapa yang dia? Siapa yang bisa masuk? Yang punya undangan, yang diundang. Eh, yang punya undangan. Yang dipanggil masuk Ramadan kemudian tidak masuk dalam undangan, aiyah penggembira. Ayo jemaah. Jadi kesiapan hati. Kesiapan jiwa. Kesiapan hati, kesiapan jiwa, eh itulah tazkiyatun nafs yang Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Memuliakan orang yang memiliki ini. Harus dua ini: rezeki dan bersihkan. Inginkan kebaikan, jangan inginkan kejelekan. Selanjutnya, pahami bahwa jiwa kita. Itu punya tiga potensi sebenarnya. Ada potensi jiwa namanya an-nafsul mutmainnah. Ada potensi jiwa namanya an-nafsul ammarah bisur. Dan ada bahagian dari jiwa an-nafsul lawwamah. Ada bahagian dari diri kita betul-betul mengajak kepada kebaikan. Ini jiwa mutmainnah. Kalau ini yang kita miliki, ini yang kita kembangkan, ini menguasai diri kita, maka kita akan dipanggil saat meninggal. Dipanggil di padang mahsyar untuk masuk ke dalam surga dengan panggilan, Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini dipanggil dengan panggilan ini, wahai jiwa yang mutmainnah. Ada bahagian diri kita. ada kebahagiaan diri kita namanya an nafsul ammarah bisu dalam kisah Nabi Yusuf terungkap inna nafse la bisu sungguh jiwa itu betul-betul hebat mengajak kepada kejelekan hati hati tidak bisa selamat dari jiwa itu ini tidak bisa dihilangkan ini jiwa kita, ini bahagian diri kita, tak bisa dihilangkan. Kita dicipta dengan itu, tak bisa dihilangkan. Tugas kita adalah bagaimana mengontrol ini, menekan ini, mengalahkannya dengan apa? Nafsul mutmainnah. Mengalahkannya dengan nafsul mutmainnah. Bahagian jiwa yang ketiga namanya An-Nafsul Lawwamah Jiwa Lawwamah Mengeluh Mengeluh Ini alam Kalau saya sendiri pahami Lawwamah ini Bisa kepada mutmainnah, Bisa kepada ammarah bisu Tergantung kemana Siapa yang dominan Lawwamah itu bahagian jiwa yang mengeluh-mengeluh Hujan lagi. Padahal waktu panas minta betul hujan. Begitu hujan, bosimising, bosimising, bahasa oke. Begitu muncul matahari, terus panas. Panasnya ini. Kapan hujan ini? Itu apa? Lawama. ini tidak bisa dihilangkan tapi arahkan dia bersama dengan mutmainnah sehingga iya sehingga apa? dua lawan satu dua lawan satu sehingga keluhan-keluhannya apa? keluhan-keluhannya Kenapa itu betul-betul syirik ya? Betul-betul syirik itu. Akan-akan memang tahu dengan syiriknya. Sungguh berbencana betul itu syirik. Itu keluhannya ke sini. Dia ya, sejalan dengan mutmainah. Tapi kalau sejalan, kalau sejalan dengan amarah bisu, ai keluhannya. Saya bayang, Mishintah Baham misalnya. Cepatnya bahang itu. Cepatnya azan itu. Cepat sekali azan itu. Kita masih nonton. Cepatnya azan kita. Mengeluhkan. Azan yang dikeluhkan. Hati-hati. Sisi kejahatan yang dua. Kala ini ini tidak bisa dilepas, tapi yang ada siapa yang dominan, siapa yang dominan, siapa yang menguasai, itu persiapan masuk Ramadan. Ingat ya, yang yang ini tidak dibelenggu-belenggu ya, ini tidak dibelenggu-belenggu, yang dibelenggu itu syaitan. Kalau ini nafs nafs itu tidak dibelenggu nafs. Kenapa di bulan Ramadan masih berdosa? Masih ada sholawat marof bisu. Lagi pula yang dibelenggu seton itu dalam lafat maradatus syayatin. maradahnya. Maradah itu kelas kakapnya, bos-bosnya. Sebagai menafsirkan maradahnya itu. Yang memang hebat-hebat sampai mencuri berita ke langit. Ini dibelenggu. Dan benar itu dibelenggu. Orang walaupun keinginannya jahat itu berkurang. Bahkan bisa lenyap. Di bulan Ramadan. Tetapi masalahnya kalau hanya karena Ramadan, karena terbelenggunya setan, dia tenang-tenang, iya, dia tenang-tenang, dia tidak melakukan kejahatan, iya, maka selesai Ramadan, lanjut lagi. Nah, di situ. Akhirnya Ramadan apa? Tidak banyak memberi manfaat bagi dia. Nah, ini yang diharamkan. Ini yang celaka di bulan Ramadan. Ini celaka di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan justru cekatkan dia. Sebab apa? Tidak berhasil mendapatkan ampunan. Tidak berhasil mendapatkan kemuliaan besar di dalamnya. Menumbuhkan jiwa jamaah. Ini perlu latihan lo betul, betul latihan. Harus betul-betul bila hati ini jiwa. Di Ramadan, oh di situ proses pelatihan paling hebat untuk jiwa. Tapi siapkan betul ilmunya supaya saat masuk Ramadan proses tazkiatun nafs dan selamat dari tadi ya. Itu betul-betul maksimal. Ramadhan kita difasilitasi betul untuk latihan tazkiyatun nafs. Memperhebat tazkiyatun nafs. Meraih tazkiyatun nafs. Selamat dari tadesia pengotoran. Mempersempit jiwa. Jadi ini persiapan. Kalau paham ini, maka sekarang termati ilmu selanjutnya. Pensucian jiwa ini harus dari dua sisi. Dua sisi. Tumbuhkan dan singkirkan penghalang, bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun, dan singkirkan yang merusak bangunan, yang menghalangi bangunan, perluas, perluas, dan singkirkan hal-hal yang menghalangi luasnya. Perindah. Dan jauhi. Singkirkan hal-hal yang mengotorinya. Yang merusak pemandangannya. Harus dari dua sisi. Tazkiatun nafs. Tidak boleh tidak. Tidak jadi tazkiatun nafs. Kalau hanya mau beriman. Tapi tidak meninggalkan kekafiran. Tidak jadi tazkiatun nafs. Kalau hanya mau bertahid. Tapi tidak meninggalkan kesyirikan. Tidak jadi tazkiatun nafs. Kalau hanya mau, taat Sementara terus maksiat. Tidak jadi tazkiatun nafs. Kalau tidak mau, eh. kalau hanya ingin melakukan kebenaran, sementara kebatilan juga, lanjut. Tazkiatun nafs harus dengan dua ini. Harus dengan dua ini. Makanya dipanggil apa? Dipanggil dengan dua panggilan yang menginginkan kebaikan segera. Perhebat ini seluruh kebaikan perhebat perhebat semua kebaikan maksimalkan betul bangunan kita yeah. memperhebat jiwa itu menumbuhkannya setinggi-tingginya memperluasnya seluas-luasnya memperhebatnya sehebat-hebatnya memperindahnya dengan seindah-indahnya mensucikannya dengan sesuci-sucinya itu taskiatun naf dan menghindari penghalang-penghalangnya harus dari dua sisi ini kita bangun, bangunan. Sementara apa? Kita datangkan juga yang merusak bangunan. Ilmu selanjutnya. Dasar taskiyatun nafs, dasar keinginan terhadap kebaikan dan berhenti dari maksiat Dasarnya, pangkalnya Yang paling mendasar adalah La ilaha illallah Tidak ada tazkihatun nafs tanpa ini Mau melakukan Pensucian jiwa Hebatnya jiwa Berkembangnya jiwa Harus dengan La ilaha illallah Tegakkan tauhid Jauhkan diri dari kesyirikan. Ini dasarnya. Ini pangkal dari tazkiyatun nafs. Jadi mau masuk Ramadan apa? Siapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah dua. La ilaha menolak. Tidak mau syirik. Jauhi syirik. Jauhi sarananya. Tinggalkan. Dan seterusnya illallah, tetapkan, tauhid hanya kepada Allah, ikhlas dan seterusnya, harus dua pangkalnya memang mulai dari pangkalnya sudah dua dua ini terus berkembang dua ini terus berkembang Ia. jadi dua rukun dua rukun yang dengannya tegak tazkiatun nafs itu pangkalnya dari la ilaha illallah La ilaha, itu apa? Rukun Pensucian, pembersihan Menjauhkan dari bahaya Illallah, itu rukun Mewujudkan, membangun Memperhebat Dan harus dimulai dari tauhid Bangunan jiwa harus mulai dari tauhid Kita yakin betul Bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah Selainnya tidak berhak untuk disembah Kita yakin betul Bahwa harus dia yang paling kita cintai paling kita harapkan, paling kita takuti, selainnya tidak harus ada, selainnya tidak. Itu harus tertanam. Inilah yang dimaksudkan menginginkan kebaikan. Dan ini sejalan dengan lihat panggilan yang lain dalam Quran. Siapa yang dipanggil untuk berpuasa? Siapa yang dipanggil untuk berpuasa? Siapa yang dipanggil untuk orang berpuasa? Ya ayuhal ladina Amanu Apa iman? Apa iman? Apa dasar iman? La ilaha Ilmah Itu dasar paling bawah Itu yang dipanggil Coba lihat Man soma ramadana Apa? imanan wa ihtisaban maka kufiralahu mata qaddama diampuni semua dosanya yang telah lalu puasa karena iman dan ihtisab diampuni semua dosanya yang telah lalu wa man qama solat, shulat ramadan di bulan ramadan imanan wa ihtisaban dua juga iman dan ihtisab mengharap maka dia ampuni semua dosanya. Imanan wa ihtisaban. Apa iman? Yang paling dasar, la ilaha illallah. Apa ihtisaban? Ihtisaban apa? Ikhlas. Apa dasar ikhlas? La ilaha illallah. Kembali ke situ semua. Jadi masuk Ramadan tanpa la ilaha illallah. Ayo. Dada. Masuk Ramadan tanpa la ilahilallah. Mereka mau sholat, mau puasa, mau ini, mau ini, mau melakukan semua kebaikan, tapi bukan dasarnya la ilahilallah. Tidak ada artinya. Bukan itu yang dipanggil. Itu tidak dipanggil. Itu. Yang dipanggil, yang betul-betul menginginkan. Sumbernya adalah la ilaha Ilmu harus itu sumbernya, selain itu tidak ada. Dan dua ini, dua ini harus di atas tauhid dan selamat dari kesyirikan. Ini persiapan kita masuk bulan Ramadan. Selanjutnya <tuh> jiwa penguatan jiwa. Iya. Yeah. Kenapa yang dipanggil yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan kejelekan jangan. Kenapa dipanggil orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs? Iya, yeah. kenapa mereka dipanggil? Sebab bulan Quran, bulan Ramadan, bulan Quran. Tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs, sumbernya adalah Al-Qur'an. Mau mensucikan jiwa, itu bukan dari perkataan-perkataan orang. Bukan pengalaman-pengalaman orang. Eh, bukan usulan dapat ahli fisikologi. Eh, ahli terapi dan seterusnya. Bukan. Tapi sumber tazkiyatun nafs itu dari Al-Quran. Tidak ada tazkiyatun nafs. Kecuali harus berpangkal dari Al-Quran. Pangkalnya paling dasar adalah inti dari seluruh Qur'an. La ilaha ilham. Ayat yang kita baca. Ramadan bulan Qur'an. Itu bulan tazkiyatun nafs. Mau betul-betul menginginkan kebaikan? Dan apa itu kebaikan? Bagaimana mewujudkan kebaikan? Al-Quran. Mau betul-betul selamat dari menginginkan kejelekan? Membersihkan jiwa dari kejelekan hati? Al-Quran. Apa kejelekan dalam bentuknya? Al-Quran. Dipanggil kita dengan panggilan itu untuk berjumpa, memaksimalkan diri dengan Quran. Memaksimalkan diri dengan Quran. Dengan tadabur Quran. Nah, dari sini muncul persiapan lain persiapan bagaimana maksimal bersama Al-Qur'an. Kita persiapan pertama tadi tazkiyatun nafs. Sumbernya la ilaha illallah. Harus betul-betul menginginkan kebaikan, jangan menginginkan kejelekan. Harus mulai. Esok. Dan untuk mengembangkan hal itu Ketemu memang di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Bagaimana ber-Quran? Bagaimana ber-Quran yang dengannya jiwa betul-betul terisi dan membersihkan? Bagaimana ber-Quran yang dengannya jiwa betul-betul ditumbuhkan dan Dihilangkan penghalangnya. Bagaimana berQuran yang dengannya jiwa betul-betul diperluas dan dihempas semua yang menghalangi luasnya. Bagaimana berQuran yang dengannya jiwa betul-betul dihidupkan dan disingkirkan penyebab matinya jiwa. Caranya baca Al-Quran dengan hati. Kesiapan hati. Yang kedua, pahami, dengarkan dengan keinginan siap tunduk, siap mendengar. Yang ketiga, hindari penghalang-penghalangnya, hal-hal yang melalaikannya. <tuh> Apa tiga tadi? Eh, apa tiga tadi? Siapkan H. Hati. Dua. Eh, dua. Fahami. Dengarkan. Dengan apa? Keinginan mau menerimanya. Mau mewujudkannya. Itu namanya mendengarkan. Mendengar bukan sekedar paham. Oh iya. Yeah. Tapi mendengar yang diinginkan adalah mendengar mau menerimanya. Melaksanakannya. Coba baca Quran seperti itu. Langsung tertas Yang ketiga, hindari penghalangnya. Hindari penghalangnya. Mana dalilnya tiga ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna fidali kala dikro, liman kana lahul qalb, aw alqas sam' wa huwa shahid. Sungguh dalam Al Quran betul-betul menjadi peringatan besar pada al-Quran pada ayat-ayat Allah ladzikra betul-betul akan menjadi peringatan besar akan menjadi kebaikan besar akan menjadi kemuliaan besar bagi kita bagi siapa liman bagi mereka yang <coughs> liman kana lahu qalb satu bagi mereka yang memiliki hati hati qalb punya hati aw al-qasam'a ah. Dia pasang pendengaran, mau mendengar. Wahua syahid, dan dia hadir. Syahid hadir, artinya apa? Tidak terpalingkan, tidak terlalaikan. Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan dengan mahir sudah. Membaca Al-Quran seperti ini Maka dia akan panen kebaikan Kemuliaan dalam bulan Ramadan nah, Dari sini Harus dicermati Bersama Al-Quran di bulan Ramadan Bukan berfikir Bagaimana khatam Saya mau khatam 10 kali Oh cancang-cancang betul Balap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, dia baca, tapi pikiran, hati, jiwa bukan itu yang diinginkan. Ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya dibandingkan dengan yang tidak baca sama sekali. Eh, tetap ada manfaatnya dibandingkan dengan yang tidak baca sama sekali. Tapi bukan itu yang menjadi maksud. Yang jadi maksud adalah bagaimana membaca Al-Quran dan terus membacanya dengan hati. Kita mau baca Al-Quran itu untuk apa? Untuk melakukan tazkiyatun nafs. Kita baca Al-Quran untuk apa? untuk memperhebat La ilaha illallah kita baca Al-Quran untuk apa? supaya semakin berpahit semakin jauh dari kesyirikan. kita baca Al-Quran untuk apa? supaya semakin mencintai Allah mengharap hanya kepadanya takut kepadanya, tidak yang lainnya kita baca Al-Quran untuk semakin jauh dari kesyirikan. sebab disitulah supernya kita baca Al-Quran supaya tahu kebaikan menginginkan kebaikan bisa mencintai kebaikan Mewujudkan kebaikan Kita baca Al-Quran Supaya kita tahu syar bahaya Untuk kita hindari Kita baca Al-Quran Supaya kita semakin benci terhadap kekafiran Semakin benci terhadap kesyirikan Itulah kesegiatun nafs Itu pun suci jiwa Harus dari dua sisi ini Dan itu diproses saat membaca Al-Quran Tidak ada jalan Kecuali harus baca Al-Quran Baru bisa Dan ini bulan Ramadan. Makanya dipanggil itu. Supaya saat masuk Ramadan, oh luar biasa. Ketemu lagi, dia baca Al-Quran, di bulan Ramadan, luar biasa. Dalam keadaan berpuasa lagi. Wah luar biasa. Puasa itu keajaiban tersendiri dalam bulan Ramadan. Dia baca Al-Quran, saat sholat. Atau dia dengarkan bacaan Al-Quran saat sholat. Jadi ini bersama Quran dia baca atau orang yang baca? Imamnya baca. Dalam keadaan sholat, hatinya dia yang dengar, hatinya siap. Dia apa Hati siap. Bagaimana siapnya hati? Satu. Hati yang siap eh, adalah hati yang menerima kandungan Quran tanpa penolakan. Tidak ada, saya coba-coba dulu, lihat dulu. Saya lihat, tidak ada lihat, lihat. Saya pertimbangkan dulu maunya ayat ini. Berani yang pertimbangkan? Apa yang mau pertimbangkan? Afiyat. Menerima ayat Quran. Itu hati. Sehebat-hebat hati. Sehebat-hebat hati yang menerima Quran. Hati orang yang cinta dan rindu kepada yang berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Ini firmannya Allah. Ucapannya Allah. Didengar langsung oleh Jibril. Diambil. Disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Tadi bacakan kepada kita. Para sahabat bacakan kepada umat. Sampai kepada kita. Itu kalamnya Allah. Baca Quran dengan hati apa? Cinta kepada Allah. Rindu kepadanya. Weh, disitu akan apa? Cepat sekali itu proses pembersihan. Itu hasilnya, hasilnya akan jadi orang yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak bisa kalahkan kebaikannya dia. Kalau begini prosesnya bersama Al-Quran. Melihat dalilnya, lihat dalilnya, lihat hasilnya. Nabi alaihi salatu wassalam, lihat Nabi. Di luar Ramadan, Nabi bersama quran sudah jadi apa? Sudah jadi orang yang terbaik. Tapi masuk Ramadan, Nabi bersama Quran semakin hebat. Semakin hebat. Sebab memang Jibril turun. Meroja. Bacakan. Tanamkan. Perhebat. perdalam. Sehingga Nabi bersama Al-Quran dalam bulan Ramadan itu lebih luar biasa. Apa hasilnya? Bagaimana kebaikan Nabi digambarkan saat itu? Tarihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Ayo angin di mana angin di mana-mana ada angin dan anginnya bertiup iya eh, bukan angin yang eh yang angkat-angkat rumah ini angin angin ada di mana-mana dan dia bertiup pois pois menyejukkan betul seperti itu kebaikan nabi digambarkan kapan ketika semakin dekat dengan alquran itu, itu yang dicari. Masuk Ramadan itu mau melakukan proses itu. Dan itu semakin hebat. Sebab apa? Dia lakukan saat solat. Dia lakukan saat berpuasa. Solat dan puasa. oh keajaiban tersendiri dalam bulan Ramadan. Jadi, harus siapkan hati. Apalagi persiapan hati, Apa tadi? bagaimana hati tadi? Hati yang siap, gimana tadi? Eh, juga kadang lupa. Eh, apa tadi? Dicatat, jangan nano, jangan tersihir dengan ceramah tetap dicatat hati yang siap yang terhebat adalah hati yang penuh takut di akhir surah Qaf di akhir surah yang mengingatkan tiga ini innafidali kaladikrawaliman kana lahul qalb awalakasna wohu shahid di akhir surah ini Allah tegaskan fadakhir Bil may ya khafu Maka, beri peringatan dengan Al-Quran: siapa may ya khafu mereka yang takut terhadap ancaman? Itu hati. Hati yang terhebat saat... eh, hati yang paling siap adalah... Hati orang yang baca Al-Quran dalam keadaan takut. Takut terhadap siksaan Allah. Takut terhadap ancaman Allah SWT. Kalau tadi apa? Cinta rindu. Kalau ini takut membesarkan Allah. Coba baca Al-Quran dengan hati seperti itu. Satu ayat itu akan langsung memberi pembersihan perluasan yang hebat. Satu ayat. Apalagi kalau dua ayat. Apalagi kalau satu surah, woi luar biasa. Nah, di sini mulai terlihat, woi kalau begitu, woi perlu iya. Prosesnya itu proses memasukkan itu berat. Yeah. Kalau Nabi Muhammad, woi Nabi Muhammad itu dipaksakan masuk, dipaksakan, diharuskan masuk itu makna maknanya, langsung Nabi harus imani betul kandungan kandungannya. Satu kali turun ayat. Itu berat Nabi Muhammad. Iya. Untung bukan kita yang dapat wahyu. Kalau kita yang dapat wahyu langsung hancur kita. Tidak bisa ditanggung. Berat itu prosesnya. Kita ayah baca. Kalau ada maunya lagi. Siap-siap lagi. Ambil sedikit. Siap-siap lagi. Ambil lagi sedikit. Siap-siap lagi. Ambil lagi sedikit. Nabi Muhammad langsung dimasukkan. Itu pun Nabi Muhammad tidak bisa. Satu Al-Quran pun tidak bisa. Makanya Al-Quran apa? Turun perlahan-lahan. Satu ayat, sekian ayat, satu surah. Iya. Tapi itu pun satu surah, satu ayat, sekian ayat turun. We sudah membuat Nabi. Lihat bagaimana Nabi Alaihi Salatu SAW saat turun ayat. Iya. Nabi waktu turun ayat. Saat itu musim dingin yang paling dingin. Musim dingin itu susah orang berkeringat. Apalagi musim dinginnya Madinah. Dingin kering. Kalau di Malino, dinginnya basah. nyamannya. Kering dinginnya. Tapi Nabi ketika turun ayat, berkeringat batu. Bukan keringat. Keringat batu. Bercucuran itu keringat. Lihat. Ini, ini respon tubuh. Ini respon tubuh. Tidak bisa dibayangkan bagaimana apa? proses hati itu. Bagaimana hatinya baginda Nabi Wasallam saat diresapkan itu ayat. kepada beliau. Sebab yang diresapkan bukan hanya letaknya Diresapkan juga maknanya, kandungannya. Bagaimana Nabi mencintainya, membesarkannya, mengharapkan. Luar biasa itu prosesnya sangat hebat. Dan juga Nabi turun ayat di atas onta. Onta ini, onta tunggangan paling kuat. Ini Nabi di atas onta turun surah. Turun surah, apa yang terjadi? Onta ini tidak mampu memikul beratnya Nabi. Nabi bertambah berat ketika turun surah. Akhirnya, apa Nabi turun dari onta? pernah juga nabi sementara duduk dengan sahabatnya agak rapat, iya. salah seorang sahabat, iya. betisnya ada di bawah betisnya nabi, iya. ada di bawah betisnya nabi saat itu, iya. turun surah, maka betisnya nabi me menjepit ke bawah, kata sahabat itu hampir iya, patah kaki saya. itu memberi pengaruh beratnya itu. Jadi memang harus ada perjuangan. Dan perjuangan itu harus di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan kita difasilitasi betul. Difasilitasi. Di sini kehebatan. Antum kira apa yang paling hebat di bulan Ramadan? Lailatul Qadar? Eh, hey, hey, Eh, paling hebat? Ah. Huh? paling hebat. Iya, benar. Paling hebat itu. itu paling hebat, Surah. Tapi ada yang lebih hebat dari Laylatul Qadar. Yang Qadar itu malam, malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang dapat? Yang beramal dan amalan menjadi terima. Yang paling hebat adalah yang dapat kebaikan malam itu. Lelatul Qadar malam seperti malam-malam yang lain. Mulai dari tenggelam matahari sampai masuk ke tusuk. Tetapi, eh, Allah jadikan malam itu berberkah, berlipat-lipat amalan. Kenapa? Kenapa lelatul Qadar seperti itu? Jadi berberkah. Satu amalan lebih baik dari seribu bulan. Berapa itu seribu bulan? Lebih baik dari seribu bulan. Ayo, berapa? Ayo, gua. Hah? 80? 7? Salah. 80? 3? Salah. 80? Akan ketemu belajar matematika, kah? orang sidrap itu perhitungannya paling tinggi tuh di Sulawesi. Apalagi kalau sudah lagi hitung-hitung telur. Sekarang hitung-hitung sarang walet. Khairun lebih baik, apa artinya lebih baik? Oi, jamaah, ini bukan sama baiknya. Lailatul Qadar bukan sama dengan seribu bulan, bukan. Tapi khairun lebih baik. Apa artinya lebih baik? Jadi berapa nilainya malam itu? Kalau dibilang lebih baik. Hah? Kita hanya punya nilai terkecil. Kita hanya punya nilai terkecil. Apa nilai terkecilnya? Di atasnya seribu bulan. bis Kalau dua ribu bulan, masih sama? Masih masuk? Lebih baik dari seribu bulan, dua ribu? Kalau tiga ribu? 100 ribu bulan, dah ada batasnya itu artinya lebih baik dari seribu bulan, bukan artinya sama, lebih baik, khairun. Ada yang bilang eh, ada seorang ayah eh, eh, kasih eh, apa seseorang memberi kepada si A, yeah. seseorang menjanjikan kepada dua orang, yeah. janjikan uang. Yeah. Orang pertama dia kasih seribu, orang yang kedua dia bilang nanti saya kasih lebih baik, pokoknya saya kasih lebih darinya. Begitu dikasih, dikasih seribu juga. Dikasih seribukah? Dia bilang lebih baik. Nanti saya kasih lebih. Ayo. Berapa kira-kira? Pokoknya lebih baik dari itu. Antum pahami seribu juga. Nggak mungkin dipahami seribu. Jangan terlena dengan kemuliaan seribu itu. Seribu itu kecil. Untuk lelatul qadr. Kecil. Itu ukuran Terkecil. Di atas 1000 Itu nilai Laylatul Qadr Malam ini jadi seperti itu Kenapa? Kenapa? Malam turunnya Al-Quran Laylatul Qadr itu Malam turunnya Al-Quran Turun Al-Quran Seluruhnya Seluruh Al-Quran turun di malam itu Ya di langit dunia kemudian turun ayat demi ayat surah demi surah di setiap bulan setiap hari sesuai dengan kondisi, kondisi. sampai wafatnya Nabi Alaihi Salatu tapi turun pertamanya setelahnya eh itu di malam Lailatul Qadar di Ramadan malam turunnya ini di langit dunia menjadikan malam itu penuh berkah Berarti yang membuat Lailatul Qadar malam itu penuh berkah, siapa? Al-Qur'an. Al Lihat, malam jadi berberkah karena turun Al-Qur'an. Al Sekedar turun Al-Qur'an. Terus, bagaimana dengan hati yang menerima Al-Qur'an? Hati yang terima Al-Qur'an. Dia terima maknanya. Dia terima dengan cinta. Dengan pembesaran. Dengan harapan. Dengan takut. Dia terima maknanya. Dia penuhi jiwanya dengan ilmu-ilmu Quran. Kira-kira mana lebih baik? Yang terima Al-Quran ini, bahagia dengan Quran, dengan apa? Sekedar malam diturunkan. Ya, jawab sendiri. Hati yang menerima Quran mulia, semulia mulianya. Lailatul Qadar jamaah, lailatul qadar jamaah hilang dengan hilangnya malam, berakhir, dan lagi-lagi Tapi orang yang memiliki Quran tetap ada, tetap mulia. Ini kehebatan, ini keajaiban, termasuk keajaiban terdahsyat bersama Ramadan. Bagaimana bersama Al-Quran dengan cara hati yang siap, apalagi hati yang siap, hati yang penuh harap, hati penuh harap di dalamnya penuh harapan. Betul, sehingga apa cintanya kepada Allah, takutnya kepadanya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu dalam apa? Dalam membaca, dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ini hatinya seperti itu. Yang kedua, dia pasang pendengaran. Apa artinya dia pasang pendengaran? Pasang pendengaran itu, dia pahami, dia mengerti, dalam keadaan dia mau menerimanya, mau melaksanakannya. Itu namanya mendengar. Ini syarat yang kedua. Mendengar artinya apa? Yeah. Kalau ini biasa kita contohkan. Ada anak-anak disuruh. Uh, beduh. Uh, bedu uh, Pergi beli anu dulu? Beli... Beli korek. Disuruh sama ibunya. bedu beli korek. Ya... Yeah. Yeah. Dia dengar, bahkan dia jawab iya, tapi terus terus main game. Eh, datang lagi, pedu sudah gerak, iya tunggu ini. Datang ketiga di tape semuanya. Saya bilang bapaknya tidak mendengar ini, benar tidak mendengar? Benar? Tidak mendengar? Eh, dia dengar. Jelas-jelas dia dengar. Berarti mendengar itu ada dua. Ada mendengar telinga. Eh, ada orang mendengar telinga. Sekedar paham saja. Ada hmm. mendengar. Tapi kalau disuruh, beduk. Iya. Langsung dia pergi. Datang. Ini. Dikasih. Eh, Perantunya bilang, oh betul-betul anak mendengar hari ini. Itu mendengar. Baca Al-Quran dengan mendengar seperti itu. Baca Al-Quran dengan mendengar seperti itu. Akan berubah hidup kita. Apalagi di bulan Ramadan. Satu ayat berubah. Dan harus mulai, tidak usah repot-repot Tidak usah dulu ambil yang sulit-sulit Alhamdulillah saja dulu Alhamdulillahirrabbilalami Baca dengan hati Betul-betul cinta, membesarkan, mengagungkan Allah. Betul-betul mau terima Pokoknya saya mau terima Apapun kandungannya saya terima, saya akan lakukan Alhamdulillah Saya akan Alhamdulillah Jadi kalimat Alhamdulillah, saya terima Saya harus ucapkan, saya harus hidup sebagai orang yang betul-betul nampak beralhamdulillah ini akan berubah itu sah betul itu kalau seperti ini caranya kita membaca mendengar Al-Quran jadi makmum jadi imam dan seterusnya maka apa tinggal selamatkan diri dari yang ketiga wahwa syahid artinya apa selamatkan diri dari penghalang Hal-hal yang menghalangi. Iya. Saat baca Al-Quran. Iya. Saat baca Al-Quran. Jangan... Iya. Apalagi kalau sudah dihafal. Sambil menghafal. Itu terpalingkan itu. Kapan, kapan terpalingkan perhatian kepada sesuatu yang lain. Itu berarti tidak hadir namanya. Itu tidak hadir namanya. Tidak hadir. Seperti yang ada di sini. Yang ada di sini hadir atau tidak? Sekarang ini yang hadir. Hadir tidak? Iya eh, hadir. Tapi ada yang tidak hadir di sini. Eh, badannya di sini, tapi pikirannya keluar. Wih, ayamku saya belum kasih makan. Wih, ini. Wah, salunan Ustaz. Kan? Tangan ini Ustaz ini. Eh, Pikirannya keluar. Kapan keluar, itu tidak hadir. Kapan tidak hadir, tidak bisa masuk itu. Harus hindari penghalang. Apalagi penghalang, Ini hati-hati penghalang. Ada penghalang-penghalang dosa-dosa. Eh, Ada penghalang-penghalang makanan-makanan haram. Minuman-minuman haram. Pakaian-pakaian haram. Itu penghalang-penghalang. Apalagi penghalang-penghalang, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang didengar-dengar yang merusak hati itu penghalang-penghalang Hindari perkara-perkara itu, kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah ah itu penghalang-penghalang. Ada orang berusaha baca, berusaha baca, tapi penghalang-penghalangnya tetap dia lakukan. sudah ndak bisa! Sehingga proses tazkiyatun nafs, perhebatan jiwa, tumbuhnya jiwa, berkembangnya jiwa. Itu apa? Terhalangi. Aliakwa wal akwat rahimah. Jadi harus, tidak boleh tidak. Berkuran harus seperti ini. Siapkan diri. Ayo, mau masuk Ramadan? Ayo, baca. Tidak usah. Al-fatihah saja. Ayat kursi. Amanah rasulu. 30 tiga tiga itu saya itu dulu tapi baca dengan cara seperti ini setiap masuk Ramadan dengan dengan surah-surah ini eh, dia masuk Ramadan sebagai apa sahabatnya suratul Fatihah dia masuk Ramadan dengan apa sahabatnya suratul Ikhlas di dalam dirinya suratul Ikhlas kecintaannya dia masuk Ramadan Kulah kula Nas, miman doa perlindungannya. Dia masuk Ramadan dengan ayat kursi itu jiwanya sudah. Amal Rasulullah dan seterusnya itu betul-betul jiwa ilmu dan doanya sudah. Eh, apalagi kalau ditambah lagi dengan Inna Ataina Wal Asri Ta'batiyyada Diilafikurash. Siapa lagi kalau sampai ammaya tasaaadun? Wi, lebih hebat lagi kalau surat? tabarak. Wi, kalau sudah masuk suratul bakara, Ramadhan jamaah untuk memanggil orang-orang ini, ini yang diundang, yang mau ini. Jadi aku punya, saya punya suratul fatihah, masuk undangan itu. Iya, masuk undangan Saudara. Tapi kalau ini punya baru Iqra. Alif, a, ba, ta. Iya. Suratul Fatihahnya belum. Iya, belum dihafal. Walaupun dihafal tidak mau dicermati maknanya. Ayah ikhwan, perlahan-lahan. Iya. Ndak usah dulu mau, oi saya mau kasih tamat ini satu surah ini nih. Sehingga baca. Iya, pikirannya Bagaimana tamat, bagaimana tamat Tidak, rubah itu Bagaimana terproses ke hati Baca dengan hati Maknanya, kandungannya Eh Ustaz kalau begitu Harus dipahami maknanya itu Nasami Jelas itu harus pahami maknanya Terus kita tidak paham maknanya Belajar Itu gunanya Al-Quran diturunkan untuk dipelajari. Kita sekarang itu hanya apa, apa program-program se-Indonesia, sedunia bersama Quran, Sekedar apa? Bagaimana bisa membaca Al-Quran? Bagus, tapi bukan itu. Itu belum tercapai. Itu bukan itu maksud utama Al-Quran turun untuk sekedar dibaca, bukan? Tapi baca Quran sudah dapat pahala. Tapi itu bukan maksud. Bagaimana Al-Qur'an ditadabburi? Lihat ketika Allah menegur, afala yatadabbarunal-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa tidak ditadabburi itu Al-Qur'an? Tadabbur itu telaah mendalam, pahami. Itu yang Allah keluhkan. Kenapa tidak tadabur? Bukan sekedar kenapa tidak dibaca. Yang ditegur, kenapa tidak tadabur? Kalau Nabi keluhkan dalam Quran apa? Rabbi. Inna qawmittahadu hadal Quran mahjura. Dalam doanya Nabi, diabadikan dalam Quran, wahai Tuhanku yang mengutus saya, yang mewahyukan Al-Quran kepada saya. Sungguh kaumku, sungguh kaumku, ittahadu, mengambil, menjadikan Al-Quran ini mahjura. Sebagai sesuatu yang dihijrahi, ditinggalkan. Wahai bahaya. Menghijrahi Al-Quran, tidak mau memaknainya. Tidak mau meyakininya. Tidak mau? Mempersiapkan. Ayo jamaah, tangkap. Siapa kita, bagaimana kita bersama Ramadan? Ditentukan oleh apa dan bagaimana kita bersama Al-Quran. Seberapa banyak kita dapat Al-Quran membersihkan, menghidupkan, menyinari, menumbuhkan hati kita? Maka itulah hakikat taqwa. Pembahasan taqwa sebenarnya adalah inti dari inti pembahasan. Berbekal, berbicara tentang bekal. Apa kata Nabi? Apa firman Allah SWT? Wa watazawwadu. Ayo, watazawwadu. Berbekal kalian. Fa'inna khairazaditaqwa. Sungguh hayra. Perhatikan. Khairazad. Sebaik-baik bekal. Adalah apa? Takwa. Mau berbekal masuk Ramadan. Takwa. Apa kata? Apa takwa itu? Nabi bilang takwa apa? At-takwa. Ha-huna. Takwa di sini. At-takwa ha-huna. Takwa ha-huna. Nabi tunjuk hati. Hati tempat apa? Ilmu Quran. Ma'rifatullah. Keimanan. Kecintaan kepada Nabi. Keikhlasan harapan, takut, ilmu-ilmu Quran. Fahami, yakini, fahami, dalami, yakini, fahami, tanamkan. Itu taqwa. Semakin banyak terkumpul, semakin banyak taqwa. Itu dicari. Baik. Cukup dulu. Allah taala Pembahasan bekal-bekal ini. Ya, yeah, kita lanjutkan habis sholat maghrib. Tulis sholat maghrib ya. Nah, yeah. kalau menghendik